Kembali lagi bersama kami di AIM News Berita kali ini datang dari Perancis Baru-baru ini ilmuwan asal Prancis Tidak menemukan apa-apa Sekian berita AIM News kali ini Saya pamit undur diri Eh ada satu berita lagi lupa Kabar gembira untuk kita semua Kulit manggis kini ada ekstraknya Bastin hadir dan merawat tubuh kita Jadikan hari ini hari Bastin Sekian berita AIM News kali ini Saya pamit undur diri Nilai 10 Tuh ingin dapat Selamat là...